Sama halnya, jika kesabaran hilang, maka seluruh permasalahan akan rusak. Jangan berhenti berdoa untuk yang terbaik bagi orang yang kau cintai. Angin tidak berhembus untuk menggoyangkan pepohonan, melainkan menguji kekuatan akarnya. Orang yang suka berkata jujur mendapatkan tiga hal, kepercayaan, cinta dan rasa hormat.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 Bila kau cemas dan gelisah akan sesuatu, masuklah ke dalamnya sebab ketakutan menghadapinya lebih menganggu daripada sesuatu yang kau takuti sendiri. Berpikirlah positif, tidak peduli seberapa keras kehidupanmu. Telanlah amarahmu sebab kau tidak pernah menemukan minuman yang dapat meninggalkan rasa lebih manis dan lebih lezat daripada itu. Tetaplah berhubungan dengan orang-orang yang telah melupakanmu, dan ampuni yang bersalah padamu. Ada kalanya yang sedikit lebih berkah daripada yang banyak. Menjaga air muka adalah hiasan bagi orang miskin, sebagaimana syukur adalah hiasan bagi orang kaya. Kesempatan datang bagai awan berlalu, pegunakanlah ketika ia nampak di hadapanmu. Bila sikap lemah lembut hanya mengakibatkan timbulnya kekerasan maka kekerasan adalah suatu bentuk kelembutan hati. Orang yang berdoa tanpa beramal sama halnya seperti pemanah tanpa busur. Orang yang terlalu memikirkan akibat dari sesuatu keputusan atau tindakan sampai kapanpun dia tidak akan menjadi orang berani.